Sampai nirwana tak terlihat lagi Kita kasih ini tetap abadi Sampai nirwana tak terlihat lagi Kisah kasih ini tetap abadi